Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, bumi akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya info-info terbaru dari Bunda Lesti dan Papa Pilar untuk mengawali perjumpaan kita, kita mendapatkan cover spesial dari KT Arstia ya Yang mana di akun Instagram pribadinya nih ya Dua jam yang lalu persahabat dia memposting foto momen spesial di acara kota anaknya Dan kita salvok sama Abang El. Aduh Masya Allah banget ya Abang El memang selalu menjadi pusat perhatian Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh KT ya Slide 1, macam nambah anggota baru Super gemes Abang L Masih belum bisa move on dari ultahnya Kanaka Minggu kemarin BTW lagi siap-siap ngumumin pemenang giveaway ya Cek DM-nya, siapa tau kau menang wah spesial ulang tahun Kanaka nih bersahabat datia aja, tentunya gemes banget ya sama Abang Fatih Kita lihat slide kedua, Masya Allah Ada Bunda Lesin dan Pepambilan juga yang ikut berfoto ini sih momen yang sangat membahagiakan sekali. Luar biasa, Leslar benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Dan tentunya persahabat ya, kita juga gak bisa move on banget nih dengan momen-momen spesial Abang Fatih apalagi. Saat momen ketika Abang El menjambak nih persahabat ya. diunggah Kak Santi Dini persahabat. 17 jam yang lalu mengunggah video momen BBL ini jahil <laughs> ini sedikit cute banget ya diulang-ulang di pun persahabat ini momen spesial yang sangat menggemaskan ya kita nggak bisa move on banget dengan momen BBL tentunya menjambak di persahabat dan di postingan ini pun Kak ini meneruskan sebuah kalimat Masya Allah lucunya anak-anak ini waktu diultahkanaka anaknya ibu Tia Arstia Duh Meswa Atari lirikanya bermakna apa nih Dedeklah si kejora lucunya Baby L, tayangnya Jail kayak bapaknya nih Rizky Bilar, gimana nih pi Deni cagur dalam hati Meswa ente ya kadang-kadang katanya tuh <laughs> Ini sih cute banget ya Masya Allah, maafin Abang El ya nak Abang El kan gak sengaja nih persahabat ya Tetap. Mereka mengelucu dan sangat menggemaskan. Kemudian disimak juga persahabat diungkan IGS-nya Bunda Lesti Makin gak sabar menyaksikan acara nanti malam Di acara malam puncak, SCTV 32 Extraordinary yang akan disiarkan secara langsung di SCTV Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Langsung dari studio 6M Tech City persahabat banyak sekali deretan artis yang akan hadir di acara tersebut Di antaranya ada Bunda Lesti dan Papa Bilar, idola kesayangan Yang akan memberikan kejutan Yang akan selalu menyuguhkan keromantisan, kemesraan di atas panggung Ini spesial para sahabat Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini Leslar akan tampil bareng, akan tampil sepaket di panggung Untuk memeriahkan acara HUT SCTV 32 Extraordinary Untuk selanjutnya persahabat, kita juga mendapatkan kabar terbaru dari Papa Bilar Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Sedang berada di rumah sakit Primer Bintaro, persahabat, ya Papa Bilar ini lagi mengecek dengkul. Kita doakan mudah-mudahan Papa Bilar sehat, selalu diberikan tentunya kebahagiaan juga. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita ya. Papa Bilar posisinya berada di rumah sakit Primer Bintaro nih ya, bersahabat ya, untuk mengecek dengkulnya. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kesayangan. Dan kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.